Ya, selanjutnya selanjutnya kita bahas mengenai endokrin metabolik, ya. endokrin metabolik dan nutrisi itu DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 ini SKDI 4A. Ya. Ini kita harus tahu algoritmanya dulu. Jika ada simptom klasik, teriak DM. ولبولي بولي, بولي, بولي, maka kita cek kita cek gdp atau gds ya. kalau dia kurang dari 126 atau gds kurang dari 200 kita ulang ya Kemudian. nah Lalu setelah diulang, itu hasilnya GDP lebih dari 126 atau GDS-nya Lebih dari sama dengan 200 Maka dia terdiam asis Kalau dia kurang dari 126 atau kurang dari 200 Maka kita lakukan TTGU Test Toleransi glukosa Oral ya pg o Hai guladar 2 jam ya jadi dua pg Hai maka kita cek jika dia Hai 140-199 jadi ya, kemungkinan Hai gdp-telansi glukosa terganggu ya. jadi kita berikan nasihat umum perjalanan makan Tendes mani berarti Belum perlu obat penunggu puasa ya Ya kalau dia Lebaran 1000 Bisa jaga DPT ya Namun kalau rasa titik yo Lebih dari sama dengan 200 Maka ada m Masih nanti ya selanjutnya jika gdp langsung tadi sepeda 9126 kan begitu ya sepeda 9200 maka ini termasuk kategori DM oke selanjutnya jika tidak ada klasik klasik maka kita cek juga GDP atau GDS nya tadi ya jika lebih dari sama dengan 126 GDP atau GDS lebih dari sama dengan 200 maka pasang DM kalau 100 sampai 125 atau 140 sampai 100 Kita titik ya Kalau kurang dari 100 Jadi kurang dari 100 atau dari 140 Maka ini normal -nya. Hai mengalami nya lebih dari 200 juga Hai termasuk DM Hai ya. menjel ke TGW Hai kurang dari 140 ya Ini normal. Oke, okay, sebenarnya setelah-setelah out lap, plastik kita perlu juga, ya anggarin pengelola, pengelolaan MT2 tanpa rekompensasi jadi kalau di GHS itu gagal ya. kita harus menggunakan HS plus monoterapi ya. ini sudah tahap 1 kalau, kalau gagal kehs plus kombinasi loh oh ya kan nahap ya jalur alternatif ada ya. jalur, jalur alternatif jika tidak ada insulin. Atau pasien betul-betul nolak, eh, ya. betul-betul nolak insulin, kendali glukosa jelek, jelek, ya. kita, kita GHS plus kombinasi tiga obat yang orang, nah kalau gagal GHS plus kombinasi 2 OHO, maka saja kita pakai eh, hidup sehat, plus kombinasi 2 OHO plus basal insulin ini insulin intensif ya. penggunaan insulin, bersama dengan insulin bandial Ya, ini dinyatakan gagal itu jika terapi 2-3 bulan tidak, di, tiap tahap tidak mencapai target HbA1J 7% Bila tidak ada pemeriksaan hba 1 c dapat diperiksa glukosa darah rata-rata hasil -rata pemeriksaan Seberapa kali glukosa darah sehari yang kemudian dikonfeksi ke HbA1J menurut kriteria ADA 2010 ya ya selanjutnya kalau untuk perasaan obatnya kalau sulfonol urea itu yang 15 30 menit sebelum makan, contohnya glibane, ya. glibane klamit, 5 miligram ya. Satu dia tetap setengah Lagi ya Ini dipilih lagi, dosis awal Dua setengah, dapat ditingkatkan dua setengah miligram Dengan interval satu minggu ya Kemudian kalau metformin itu Sebelum atau sesaat harus sudah makan ya Metformin dua 20 ya tiga kali sehari ya. Kalaupun hamba locasi nasi bersama makan asupan suapan pertama ya. contohnya akar bose Akar bose ini berapa miligram? 30 ya. 20 saja kasih. merekap satu minggu ya di tidak makan kasih tentang modifikasi gaya hidup ya JDM ini laki-laki tiga -laki kalori per kg BB ya KGBB idaman wanita itu 25 lima ya KGBB idaman disesuaikan dengan status gizi ya. Kalau status Easy Demok Minus 20% Kalau lebih Minus 10% Kalau kurang itu 20% Kalau umur Lebih dari 40 tahun Minus 5% stress metabolik 10 sampai 30 persen ya. Kemudian aktivitas ya. aktivitas ringan itu kalau ringan 10 persen ya. dan 20% berat itu 30% kemudian hamil trimester 1 dan 2 300 kali kalori amat trimester 3 dan menyusui tambah 500. diet ini harus komponennya 5 sampai 65% karbohidrat. 15 sampai 20% protein 20 sampai 25% lemak. kontrol berat badan PP. Mana yang kurang 100 dikurang 10 persen ya untuk pria kurang dari 150 cm dan wanita kurang dari 150 cm tidak di, di kurang 10 persen ya, normal apabila di atas 10% sampai lebih idaman. dan fisik aerobik lebih dia 5 kali per minggu dan durasi 30, 30, 30, 30 menit atau pastikan pasien untuk selalu menggunakan alas kakinya dan mengontrol perjalannya mengontrol kakinya untuk mencegah terjadinya luka dorong pasien untuk kontrol celtratur buat perjalannya untuk cara kontrol berikutnya dari mungkin efek samping obat di komplikasi penyakit DM yang bisa terjadi, berapa bulan DM disertai komplikasi, kontrol, kontrol gula darah, gula buruk, disertai infeksi berat ya. DM pada kamera, DM T1.